Usai imbang melawan tim juru kunci, Manchester United tak lepas dari hujatan dari berbagai pihak. Banyak yang berpikir bahwa klub se -level Manchester United yang bertabur pemain bintang mestinya bakal dengan mudah untuk melawan tim juru kunci Liga Primer Inggris. Nyatanya, skuad asuhan Rolf Rangnick kini terpental dari posisi empat besar karena hasil imbang tersebut. Selain Rolf yang menjadi serbuan utama defense MU, Tang mega bintang Cristiano Ronaldo juga tak luput dari kritikan pedas. Namun menurut mantan penyerang Liverpool, Dean Sanders, penampilan Cristiano Ronaldo saat Manchester United ditahan imbang oleh tim juru kunci Burnley tak pantas dihujat. Cristiano Ronaldo sendiri dalam laga tersebut tidak dimainkan sejak awal laga. Cristiano memulai laga di bangku cadangan. Reynick lebih memilih kombinasi Edinson Cavani, Bruno Fernandes, Marcos Rashford, dan Jaron Sancho sebagai ujung tombak MU. Ronaldo baru masuk ke lapangan pada menit ke-68 menggantikan Cavani, tetapi tak mampu memberikan dampak besar. Selama kurang lebih 22 menit di atas lapangan, cr si R7 hanya 9 kali menyentuh bola dan melepaskan dua tembakan yang semuanya gagal menuju tepat sasaran. Performa Ronaldo tersebut lantas membuat banyak pihak ramai-ramai mengkritiknya. Namun, mantan penyerang Liverpool, Dean Sanders menolak untuk ikut mengkritik sang peraih 5 kali gelar Ballon d'Or tersebut. Sanders menyebut kecaman publik yang diarahkan kepada Ronaldo tidaklah tepat. Dia menilai pemain tengah Manchester United lebih pantas disalahkan karena minim memberikan suplai bola ke mega bintang timnas Portugal tersebut. Bahkan Sanders menyebut beberapa pemain Manchester United tampak seperti boneka ketika berada di atas lapangan. Jika Anda bertanya kepada Ronaldo, siapa pemain tengah terburuk yang pernah bermain dengan Anda dalam karir Anda? Fred dan Scott McTominay tidak akan jauh dari itu, kata Sanders dikutip dari TalkSport. Orang-orang mulai menuding Ronaldo, tapi dia bermain dengan beberapa boneka, beberapa di antaranya tidak sepaham dengan dia. Setiap kali bola berada di sekitar kotak dan mereka menekan Burnley, bola mengarah ke pemain yang sangat bagus. Ke Pogba, ke Rashford, ke Lingard, Ronaldo, mereka punya amunisi. Tapi Man United memiliki empat background dan tidak ada ruang mesin di tengah lapangan. Para pemain yang mereka miliki di sana tidak memenuhi standar, ucap Sanders.